السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتجبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مياده الله.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 kita masih berbicara tentang Ghazwat Badr al-Kubra, perang Badr al-Kubra. Dan dikatakan, "Kaanat waq'atu Badr yawmul Jum'ah sabihatat 17 min Ramadan." perang Badr terjadi pada hari Jumat di pagi hari tanggal 17 di bulan Ramadhan wafatnya nuhisham rahimahullah kemudian rasulullah alaihi wa wasallam kemudian nabi pun kembali ke tempat semula meninggalkan shufuf kembali ka'aris ke, ke kemah beliau sallallahu alaihi, wa alaihi setelah yang tadinya meluruskan barisan kemudian memberikan pada mereka eh, semangat karena sehat-sehat di antaranya pesan beliau yang kemarin kita baca adalah Rasulullah menyatakan jangan bergerak eh, sebelum diperintahkan la yahmilu jangan kalian mulai menyerang sampai aku perintahkan eh, di sinilah eh, salah satu sebab-sebab kemenangan adalah sebuah tentara atau pasukan tentara adalah dia tidak menyerang kecuali dengan aturan pemimpinnya tidak menyerang kecuali telah diperintahkan untuk menyerang demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian laa yahmilu jangan kalian bergerak menyerang hingga aku perintahkan waqa dan beliau berkata pula in innik tanafaqul kalau kaum tersebut sudah mendekat, sejarah lemparan panah, maka pemboroh humangkum maka lemparilah hujanilah mereka dengan panah. Ya ini ditunggu sabar, karena ketika tidak sabar, semangat ingin memanah, padahal jaraknya belum jarak panah, eman, sayang anak panahnya terbuang percuma. Kalaupun mengenai, hanya menyentuh saja kemudian jatuh. Karena tenaganya sudah habis Demikian keadaan anak panah Maka Rasulullah SAW menyatakan jangan menyerang Sampai aku perintahkan Dan jangan kalian memanah Sampai ketika mereka sudah mendekat sejarak Sejauh anak panah Ketika sudah betul-betul tepat jaraknya Baru diperintahkan untuk menyerang Setelah pesan-pesan berikut Rasulullah SAW kembali ke Aris diikuti oleh Abu Bakar sedikit Rasulullah SAW. Leih samaahu gayur, tidak ada selain beliau berdua. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kema tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yunasjid Rabbu ma wadhu min al meminta janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah telah menjanjikan kemenangan. Maka Rasulullah SAW meminta kepadanya dimenangkan. Ya kulufi di maykul diantaranya beliau mengucapkan apa yang diucapkannya. Allahumma intahlik hadhihil asabah al yooma la t'ubad ya Allah kalau kelompok kecil ini binasa maka Engkau tidak disembah lagi di bawah bumi. Rasulullah SAW meratap istighatha meminta kepada Allah SWT. Dengan terus-menerus Sampai jubah luar beliau terjatuh Sampai Abu Bakar merasa kasihan Dan menyatakan kepada Rasulullah SAW Ya, ya Nabi Allah Wahai Nabi Allah Ba'adamunasyadati Rabbik Ba'adamunasyadatika Rabbik Ya Rasulullah Cukup Ini yani sebagian itu saja cukup Fainnallaha ya. munjizun <tip> lakama wa'adat Wahai Rasulullah Cukup Permohonanmu kepada Allah Akan dikabulkan Allah pasti akan mewujudkan Apa yang Allah janjikan Dan sungguh pasti atas kami Kata Allah Akan menolong orang-orang mu'min Maka kata Abu Bakar Cukup ya Rasulullah Engkau pasti dimenangkan oleh Allah Allah pasti akan memberikan janjinya Yang Allah telah janjikan kepadamu Setelah itu Rasulullah SAW Hadhafiqah Rasulullah SAW berhak khatam, fil Firaat, tiba-tiba Rasulullah SAW seakan-akan tertidur sejenak, sedikit sekali, seperti tidur." Saya hey Allah, wa ta Ta'ala, alam, ternyata beliau mendapatkan wahyu. Saya, okay. kemudian tersadar kembali, dan berkata, "Abi ya abu Bakrin, bergembiralah, wahai Abu Bakar, atas karena Rasulullah, gembiralah, wahai Abu Bakar." Sungguh akan datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Hadzajibril akhid bi'ilan farse. Ini Jibril telah datang dengan memegang kekang kudanya. Yaquduhu, dipacu kudanya menuju peperangan ini. Ala tanayahu Di antara sanayahu kanan dan kirinya terbang debu meninggi. Rasulullah SAW menghabarkan kepada Abu Bakar kabar gembira. Dengan kemenangan. Dan juga kabar gembira. Bahwa malaikat ikut berperang. Jibril. Dengan kudanya. Dipacu. Dan dalam keadaan berdebu di kanan kirinya. menaik Meninggi debu di kanan kirinya. Demikian berita dari Rasulullah s.a.w. Dengan wahyu dari Allah s.a.w. Maka Rasulullah pun keluar. Dari kemahnya. Saya sebut kemah, tetapi dia adalah arish. Bukan kemah yang seperti kalian bayangkan. Kemah yang satu sisi saja. Tertutup, tapi depannya terbuka. Kayak apa itu? Podium ya. Podium kalau kalau ada upacara kemudian di tempat tertentu, ada atapnya saja. Itu yang dikatakan dengan arish. Jadi bukan Rasulullah SAW sembunyi di kemah, bukan? Tapi beliau tempat yang tinggi, dalam keadaan ada tempat khusus, yang atasnya terlindung dari matahari dan beliau bisa melihat pasukan semuanya. Maka kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Rasulullah Sallam keluar menemui manusia setelah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baharal maka Nabi pun memberi semangat mereka memberi semangat untuk berjihad dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhan Nabi. Harudil Mu'minin alal al Perintah Allah kepada Nabi-Nya, harusil mukminina al-kitablahi nabi. Berilah semangat kaum mukminin untuk berperang. Berarti tahrim alal kitab adalah perintah Allah kepada Nabi-Nya dan perintah Allah kepada mereka mereka yang memimpin pasukan dan mereka mereka para penguasa ketika berjihad, Bismillah diperintahkan untuk harusil mukminina al-kitab. Maka Nabi pun melaksanakan perintah Allah dan kemudian berdiri di hadapan pasukan. Kemudian bersabda shallallahu alaihi wa wasallam, Sungguh kata Nabi, "Demi Allah yang jiwaku, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak memerangi mereka hari ini seseorang pun kemudian terbunuh dengan sabar dan dengan mengharapkan hikam dalam keadaan mukbil, gayromudhir dalam keadaan maju bukan dalam keadaan mundur. Illa adzhalahu Allahul jannah kecuali Allah pasti akan masukkan dia dalam surga. Nabi memberikan kabar gembira agar mereka semangat bahawa siapa yang berperang fee sebilillah berjihad dalam peperangan ini khususnya perang Badarul kubra dan kemudian syarat yang disebutkan sabiran muhtasiban dalam keadaan sabar dalam keadaan mengharapkan hisab ini ikhlas karena Allah taala dan sabar syarat berikutnya dalam keadaan maju bukan dalam keadaan lari jadi ya, dalam keadaan maju mengarah mukanya ke arah orang-orang kafir menyerang mereka kemudian mati ini yang dijamin bukan orang yang telah berpaling mukanya membelakangi musuh dan lari menjauh, kemudian terkena anak panah misalnya, atau terbunuh maka yang demikian tidak termasuk yang dijanjikan, karena dia lari dari perang, lari dari perang itu ancamannya dari Allah SWT sangat keras, dan Allah katakan dengan ma'wahu jahannam tempatnya adalah neraka jahannam wa duburahu illa mutaharifan liqitalin ila fiatin minallah, wa ma'wahu jahannam Siapa yang lari dari perang dalam keadaan bukan karena untuk strategi, bukan pula berpindah dari pasukan ke pasukan lain, maka kata Allah: "Fakat ba ardiqalobin minallah orang ini telah berjalan dalam kemurkaan Allah". Ia yani berakhir dengan kemurkaan Allah swt. Wa ma'wahu jahannam dan tempatnya adalah neraka jahannam. Maka Nabi beritakan kabar gembira kepada mereka yang bukan lari tetapi mereka yang mukbil mudbir, yang maju bukan mundur, bukan lari bin ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Umair Ibn al -Humar. dari Banu Salamah di tangannya ada kurma yang sedang dia makan kemudian ketika dia mendengarkan kalimat-kalimat Rasulullah SAW dia menyatakan bahim, bahim, bahim bah yani kagum bakin-bakin maknanya seperti kata-kata kalian. Tidaklah antara aku dengan surga kecuali kalau aku terbunuh dengan mereka. Bak bak an illa an Apakah antara aku dengan surga hanya kalau mereka membunuhku? Kalau begitu Aku memakan korma ini terlalu lama. Dia buang kormanya. Terlalu lama kalau mau nunggu ini. Pengin masuk surga? Nunggu makan korma dulu terlalu lama. Dia tinggalkan kormanya dan kemudian dia ambil pedangnya dan kemudian berangkat berperang Bismillah. Hatta kutilah hingga terbunuh Rasulullah SAW. اِخْوَانِي بِرِنَاءَ اَزْمُ وَلَكُمُ السِّمِيعُ السَّهْرَمَاتِ. Demikian mereka mendengarkan ucapan dari Rasulullah SAW. Yakin mereka langsung mereka yakin bahwa ini adalah hak ucapan dari seorang rasul pasti wahyu dari Allah swt. Tumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdah hafnat min al-habsai fadzhab al Kemudian Nabi saw mengambil segenggam pasir kemudian mendekati pasukan musuh. Tumma qalah kemudian berkata syahatil wujud syahatil wujud maknanya adalah wajah-wajah yang akan rusak wajah-wajah yang akan binasa biha. kemudian disebar eh, pasti dan dipegangnya ke arah mereka Wa ashabahu kemudian memerintahkan para sahabat-sahabatnya Seranglah mereka syudud maknanya tarik kenapa kok serangan dengan bahasa tarik karena waktu itu mereka kebanyakan yang memulai serangan adalah panah pedang belum berfungsi kecuali kalau mereka sudah dekat tombak tidak jauh jaraknya yang paling jauh adalah anak panah maka syuduh itu adalah tarik anak panah itu untuk menyerang, untuk melesatkan anak panahnya Syuktu kata Nabi, seranglah Fakanatil Hazimah, maka kalahlah mereka. Selesai, orang demikian, ya, disebutkan oleh beliau secara ringkas, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdoa dan memberikan tahlil pada mereka, untuk semangat sampai kemudian Rasulullah SAW menebarkan pasir pada mereka, sampai menyatakan syudhu, Hazimah, maka kalahlah mereka. Maka kata maka Allah pun membunuh orang-orang yang memang sudah terbunuh ketika itu, dengan takdir Allah di dari tokoh-tokoh Quraisy dan juga ada yang tertawan dari kalangan mereka, para tokoh-tokoh mereka. Maka mereka dalam keadaan kalah dalam keadaan sebagian mereka terbunuh bahkan tokoh-tokohnya dan sebagian mereka ditawan. Ibnul di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal, Ibn Hisham Tetapi di sana dalam pasukan Quraisy ada beberapa orang-orang yang dipaksa untuk berangkat berperang. Padahal hati mereka tidak ingin berperang, wala hajata dan juga tidak butuh untuk memerangi kaum Muslimin, maka dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, sebagaimana dikisahkan di sini oleh Ibn Abbas Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam ketika itu berpesan, Inni araftu anna rijalan min bani Hashim wa yurhum kadu karha. Aku tahu, kata Nabi. Ada beberapa orang di sana dari kalangan bani Hashim dan lainnya. Yang mereka dipaksa untuk keluar berperang kerhan padahal mereka dalam keadaan tidak suka. Lah hajat alaum biqitalihim, obiqitalina. Yang mereka tidak butuh untuk memerangi kita. Ada orang-orang yang dipaksa untuk memerangi, dipaksa untuk keluar itu perang padahal mereka sama sekali tidak punya hajat untuk menyerang kita. Paman la kiamin bani hashim fala Maka siapa? Yang menemui salah seorang mereka dari kalangan Bani Hashim, jangan bunuh mereka. Waman lakiyah Abul Bukhturi ibnu Hisham. Siapa yang bertemu dengan Abul Bukhturi ibnu Hisham, Ibn al Harith, ibnu Asad, jangan bunuh dia. Setelah disebutkan secara umum, sebutkan salah per orang per orangnya. Waman lakiyah Abbas ibnu Abdil Muttalib Fala Yakthulhu dan siapa? yang menemui Abbas ibn Abdul Muttalib, jangan bunuh dia. inna ma karena sesungguhnya dia dipaksa keluar, dipaksa ikut dalam keadaan dia tidak suka. Ya kawan ibn A'azukumullah, masih ingat. Dalam kejadian perang, dalam keajan kejadian bayi'at Aqabah yang pertama dan kedua, Rasulullah SAW berjamping oleh Abbas. Aman. artinya Rasulullah tahu bahwa Abbas itu tidak mau tidak suka tetapi dipaksa oleh kaumnya untuk berperang maka siapa yang bertemu dengannya jangan bunuh dia ternyata ada seorang yang berkata wa ikhwatana wa wa -Abbas. Kata Abu Hudaifah, apakah kita memerangi bapak-bapak kita Saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita Kemudian kita meninggalkan apa? <tik> Sungguh, kalau aku bertemu dia Akan aku sikat mukanya dengan pedang Aku akan tebas wajahnya <tik> Dari kata lahat, daging di wajah Aku akan robek daging mukanya demikian kata orang ini. Fa balaghat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makbri ta tadi sampai kepada Allah sallallahu. Maka Allah Sallam mengatakan kepada Umar al Khattab, ya Abu Hafsin ayadribu wajh 'ami Rasulillahi bis-saib. Wa hiya Abu Hafsin apakah dirabak muka paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dengan pedang? Maka Umar pun marah. Kepada orang yang, ber, yang berkata tadi, ya Rasulullah, dah ini lah al ribaunu kau ya Rasulullah biarkan aku penggaloran itu dengan pedangku ini, aku tebas lehernya. Wallah laka nafak, sungguh demi Allah dia munafik. Bagaimana Abu Hudayfa dan Mahabuhudayfa ketika dia berkata seperti itu Irtijalan jalan, tahu iri spontan, karena yang dihadapinya memang keluarga sendiri. Siapa mereka muhajirin? Orang-orang Quraisy. Siapa pasukan musyrikin? Orang-orang Quraisy juga. Sehingga ada yang bapaknya di sana. Dia nya Muslim. Ada seorang Muslim yang anaknya di pihak musuh. Ada seorang Muslim yang pamannya di pihak musuh. Ada kaum Muslimin yang saudaranya, kakaknya, adanya di pihak musuh. Bahkan Abu Bakar sedih kalau ta'ala. Allah Anaknya ada di pihak musuh sampai ketika terlihat anaknya Abu Bakar semangat ingin memenggal anaknya. Artinya perang ini antara muslimin dengan musyrikin Quraisy. Sedangkan separuh dari muslimin adalah orang-orang Quraisy yang berarti mereka kerabat-kerabatnya sendiri. Sehingga orang tadi spontan berkata, spontan menyatakan kita memerangi bapak-bapak kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Kemudian apa dibiarkan kalau di Nazarku dan beliau menyesal, Rasulullah Taala. anhu Beliau menyesal dengan ucapannya itu. Menyesal, menyesal sampai dia berkata, Wallahi. Kata beliau, kata Abu Muhammad, Ma'ana bi amin min tilkal kalimah alatikul tu yumaidin. Sungguh aku terus tidak merasa aman dengan ucapanku waktu itu. Merasa gelisah terus, tidak merasa aman. Walla azaluminha khafan dan aku terus takut khawatir Allah menimpakan azabnya Allah menyesabkannya atau menjadi munafik atau terusnya atau seterusnya khawatir dia wallah la azalu minha khaifan illa antukafiraha ala shahadah sungguh aku akan terus khawatir dan aku terus gelisah sampai aku bisa menebusnya dengan apa? kata beliau sampai aku bisa menebusnya dengan syahid maka beliau semangat berjihad visabilillah terus-menerus ingin mendapatkan syahid agar bisa menebus ucapan dia yang tadi. Yang seakan-akan menentang Rasulullah SAW. Padahal dia mengatakan dengan spontanitas saja. bahwasanya kita mengeluarkan keluarga sendiri. Kenapa kok abad dibiarkan? Tidak boleh dibunuh. Ketika Allah ternyata beliau menyesal-menyesal sampai dia menyatakan sungguh aku terus gelisah dan aku merasa takut dengan ucapanku itu sampai aku bisa menebusnya dengan syahid. Ternyata beliau pun akhirnya terbunuh syahid di dalam perang Yamamah. Dalam perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah? Perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab dengan pasukannya, Musailamah yang mengaku nabi dengan bala tentaranya. Tentunya setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam, fa qutila Yamamah syahidan maka beliau pun terbunuh di hari Yamamah dalam keadaan syahid radhiyallahu taala anhu. Walan fi yawmin siwa badrin minal ayyam. Dan tidak berperang malaikat di satu hari pun selain perang Badar itu. Wakanu yakununa fi ma siwahu minal ayami 'adadan wa madada. Wakanu yakununa fi bima siwahu sedangkan di hari-hari lainnya terjadi padanya ada dan wamada adad jumlah madad perlengkapan artinya Allah Subhanahu wa taala mengerahkan para malaikat waktu itu dengan malaikat murdifin karena jumlah kaum muslimin cuma 300 persenjataannya tidak lengkap sedangkan musyrikin 1000 bahkan bisa lebih persenjataannya lengkap maka Allah SWT dengan keadilannya menurunkan para mereka Sedangkan pada perang-perang lainnya Allah SWT memberikan kepada kaum muslimin Allah dan Wa medada. Allah berikan jumlah Dan Allah berikan pula perlengkapan Bahkan Iqbal Ibn Azzaqumullah Sekian banyak peperangan Kaum muslimin besar jumlahnya Khususnya perang Hunayn Wayawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falem tuniankum syai'a dan hari hunayin ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian ternyata banyaknya jumlah itu tidak membantu kalian ikhwan ibni na'az bernama muslim yang saya hormati banyaknya jumlah tidak menjadi ukuran satu kelompok akan menang wakam min fiatin qalilatin galapat fiatakan kadira باذن الله betapa banyak pasukan yang kecil tetapi memenangkan dan mengalahkan pasukan yang besar باذن الله dengan izin Allah Subhanahu wa taala qalu wa kanu yakuluna fi masihihim min al-ayami adadan wa madadan la yadhribun dan mereka para malaikat tidak ikut berperang pada hari-hari lain setelah memenangkan peperangan Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk mencari Abu Jahal wallahu yakin Abu Jahal pasti akan terbunuh maka cari mana mayatnya Abu Jahal kata ibn aku lepas kepalanya Aku penggal kepalanya dan kemudian aku bawa menemui Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza ra'su aduillahi Abi Jahal. Ya Rasulullah, ini kepala musuh Allah Abu Jahal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ladzi la Apakah demi Allah? Itu adalah kepalanya Abu Jahal. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud Dan ini berarti terlaksana sumpahnya Rasulullah Shallallahu alaihi bahwa mereka pasti akan terbunuh. Mereka pasti akan terbunuh dengan tangan-tangan kaum muslimi dan terwujud hari itu. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Na'am wallahi ladhi la ilaha ghairuh, subhanallah. Benar ya Rasulullah, yang tidak ada demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia." Tsumma ulqiyat ra'sahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilemparkan di antara kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Fa hamidallah. Maka Rasulullah pun memuji Allah Subhanahu wa yang paling jahat terhadap Rasulullah dan agama Allah, kafir, ya, taubatnya umat ini adalah bujhl, ternyata sudah ter, terbunuh dan terpenleher, maka Rasulullah memuji Allah alhamdulillah. Rasulullah ya. ketika Nabi memerintahkan bangkai bangkainya dilemparkan ke al seperti belumbang besar lemparkan bangkai-bangkai mereka fil maka turih maka dilemparkanlah bangkai-bangkai mereka ke dalamnya semua dilemparkan dibuang ke sana dan tentunya kaum muslimin mengambil pampasan perannya khususnya persenjataannya dan baju besinya tetapi ada satu orang yaitu Umayyah bin Khalaf yang juga termasuk tokoh kafir Quraisy musuh Allah juga ternyata Allah taala menghinakannya dia mati dalam keadaan entafahovidirelihi badannya menggelembung membengkak sehingga tidak cukup tidak bisa lepas baju besinya kamalaah Padahal, lehmuhu, maka diperintahkan, bakar saja, dibakar atau diambil, ternyata ketika mau dibakar, tazah, lehmuhu, lepas-lepas daging-dagingnya, ketika mau dipindahkan, ya, maka dibiarkan seperti itu, tidak dipindahkan sama sekali, tidak dimasukkan ke gelombang tadi, ya dibiarkan seperti apa adanya. Wa hanya ditutupin dengan berbagai macam tanah-tanah, batu-batu atau pasir untuk menutupinya. Palama setelah dilemparkan semuanya di gelombang tadi, lubang besar, Rasulullah SAW berdiri menghadapi bangkai-bangkai kafar dan sempurna sahabat mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi di tengah malam wa huwa Rasulullah SAW berkata kepadanya ya ahlul qalin wahai penduduk di Belumbang ini ya Uthbah ibni Rabi'ah wahai Uthbah ibni Rabi'ah wa Shaybah ibni Rabi'ah wa Umayyah ibni Khalaf wa Aba Jahl fa'addad man kana minhum Rasulullah SAW menyebutkan nama yang satu persatu yang ada dalam blumbang tadi Termasuk Umayyah Walaupun dalam keadaan dia tidak dimasukkan Ada tempatnya sendiri tetapi Allah ikut memanggilnya Juga disebut dengan kalimat Ya ahlil qalib wahai Bangkai-bangkai di blumbang ini Wahai Utbah bin Rabiah Wahai Syaybah bin Rabiah Wahai Umayyah ibni Khalaf Wahai Abu Jahal Dan disebutkan yang lain-lain Hal wajad tumma wa'ad rabbukum haqqa Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian adalah benar? Fa inni qad maw'adani rabbi haqqan. Adapun aku sudah mendapati apa yang Allah janjikan kepadaku adalah haq. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian haq? Khon minna'azakumullah. Ini namanya takbiah. Takbiah Artinya menjelekkan mereka, mengejek mereka Kami sudah mendapati janji Allah kepada kami hak Yaitu janji untuk dimenangkan Janji untuk dibela Janji untuk diberikan oleh Allah SWT pertolongan dan kemenangan Kami dapat ternyata janji Allah hak Sekarang kalian akan mendapati apa yang Allah janjikan atas kalian Janji Allah atas orang-orang kafir adalah azab dan Allah atas orang kafir adalah siksaan filuk kobra dan juga siksaan nanti al siksaan yang terus-menerus di alam barzah dan di alam akhirah, hal wahai <tinyom> wahai bangkai-bangkai <bidding> kafir, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian adalah hak, pasti mereka akan merasa, iya kan, pasti mereka akan merasa bahwa ternyata benar. Apa yang Allah ancamkan. Ternyata benar. Apa yang Allah janjikan. Fakalan muslimun maka muslimin heran melihat Rasulullah SAW mengajak bicara. Bangke-bangke. Ya Rasulullah. Atunaji qawman qajayyafu. Ya Rasulullah. Apakah engkau menyeru mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi bangke? Qala ma antum bi asma'alima akula minhum. Tunggu kalian tidak lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan. Berarti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, didengar oleh para sahabat dan bangkai-bangkai tadi lebih mendengar lagi. an yujibuni. Tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabku. Ya dan ini pelecehan terhadap para orang kafir. Apakah kalian sudah mendapati Apa yang Allah janjikan pada kalian hak? Kami sudah mendapati Apa yang Allah janjikan pada kami adalah hak Ini adalah ucapan Rasulullah SAW Kepada ahli al-qalib Tetapi ini tidak bisa dijadikan dalil Bahwa mayat-mayat itu bisa mendengar orang hidup Tidak bisa dikenal Sebab ini adalah kasus Berarti kata para ulama Saat itu Allah takdirkan mereka bisa mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian saat itu saja? Karena hadis ayat-ayat yang sangat jelas sudah menyatakan, wama tabi musmiin manfil kubur. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapan kepada orang yang dikubur. Ini Alquran. Dan juga dikatakan, la tusmiul mauta. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan ucapan pada maut pada orang-orang mati. Berarti orang mati lates ma'ah tidak akan mendengar, tidak akan bisa mendengar ucapan orang hidup kecuali ketika kasus ini fil kalim di bader. Ketika Rasulullah SAW mengajak bicara mereka kata Rasulullah SAW saat ini dalam riwayatnya disebutkan saat ini al-an mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian kata. Kalimat saat ini dalam beberapa riwayat menunjukkan kalau itu adalah kasuistik sifatnya hanya saat itu saja. Adapun selain saat itu hukum asalnya mayit tidak mendengar. Demikian pula yang kedua mereka mendengar kalau disampaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan innalillahi malaikat al-ayyahud Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Tidak ada seorang pun yang berikan salam. Kecuali malaikat tidak akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Lihat. Disampaikan bukan mendengar langsung, tapi disampaikan. Inna Lillahi Malaikatna Syahid. Sungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling, yang tidak ada seorang pun yang berberi salam beristalawat, kecuali akan disampaikan kepadanya. Demikian pula salam kita, kita kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli giar. Untuk apa salam kepada ahli kubur? Kalau mereka tidak mendengar. Akan disampaikan oleh malaikat sayahin tadi kepada ahli kubur. Bosiulan memberi salam pada kalian. Ekornulina alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga hukum asalnya apa yang disebutkan dalam ayat, wama anta dimusmin manfil kubur. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang dikubur mendengar. Baik. <tos> Maka Rasulullah saw kemudian memerintahkan semua dengan apa yang ada di tentara tadi untuk dikumpulkan manusia semuanya. <tos> Maka dikumpulkanlah. Maka berselisihlah kaum muslimin. Ada yang berkata. Bahwa yang ini saya yang mengumpulkan Maka saya yang dapat yakni ini mengumpulkan Apa yang telah dikumpulkan oleh manusia Mengumpulkan apa yang dikumpulkan oleh manusia jadi ya, tadi sudah dikumpulkan Baju besi Sudah diambil Pembatan perang dalam bentuk ini Dalam bentuk itu Kata Nabi kumpulkan semua di Maka yang merasa sudah mengumpulkan Ini saya yang mengumpulkan Wa ya. ladina karena Sedangkan yang berperang juga merasa dia yang bunuh, ini saya yang bunuh. Maka baju besinya dan pedangnya milik saya. Wallah, laulanah nu ma Kata mereka, sungguh, kalau tidak kami, kamu pun gak akan bisa bunuh dia. Iya kan? Kalau sendirian, gak akan berhasil. Tapi karena kita bersama-sama, kita berhasil. La hatta asabtum ma kami yang menyebabkan mereka sibuk dengan kami sehingga kamu bisa menyerang dia. Paham maksud? Yang menyerang begitu? Ketika lagi sibuk dengan yang ini, sibulan menegakkan dari dari kiri. Maka dia berhasil membunuh. Tapi apakah yang tadi di depannya yang menyibukkan dia itu tidak membantu? Membantu juga sehingga mereka akhirnya berselisih. Hatta SAW. Demikian pula beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menjaga Nabi. Merasa, loh, kalau gitu, kalau mereka mengambil masing-masing dengan siapa yang dibunuhnya, mengambil pemasan perang la'aku, jaga Rasulullah SAW, tidak mendapatkan apa-apa. Wallah, antum kata mereka, sungguh kalian tidak berhak, lebih daripada kami, kami lebih berhak karena kami adalah yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang menjaga Nabi berkata. Kami kalau kami mau menyerang kami kami bisa membunuh musuh-musuh Allah Dan dicaya Kami akan diberi oleh Allah SWT Kemampuan untuk Membawa kepala-kepala mereka hey. Ibu dan bunda kami Walau anakku dalam dalamnya kundunahu pula aku bisa Mengambil pambasan-pambasan perang tadi Sebelum kalian Tetapi karena kami ditugaskan menjaga Nabi Maka kami khawatir Kalau kami tinggal musuh akan berputar dan akan menyerang Rasulullah SAW alaihi wasallam. Fama maka kalian al-birr dari kepada kami. Kemudian ba'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda Abdillah ibn Rawahah basyiran ila ahli al-aliya bima fataha Allah 'azza wa jalla 'ala rasulih sallallahu alaihi wa ala al-muslimin wa ba'ath Zayb ibn Harithah ila ahli Salifah. Thumma aqbala qafilah ila al-Madinah wa ma'ahu al-asra' min al mushrikin wa fihim Uqbah Khabar Nabi Maalik, khabar bin Al Azokulloh ketika dikumpulkan semua pambasan perang tadi dengan perintah Firlitarul Salam maka itulah yang adil yang Allah Pada Huwata lah turunkan dalam surat Al Anfa. Nama Qanim apa yang kalian ambil dari pambasan perang? Wallahi kumusahu wal Rasul. Seperlimanya untuk nabi, untuk rasul, dan seterusnya baru sisanya dibagikan kepada para mujahidin oleh Rasulullah SAW sendiri. Ya, ikhuni Adapun sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah orang-orang yang mujahidin bisa berilah. Apa kata Allah, apa kata rasulnya, saya Wa Sehingga persisil mereka mudah diselesaikan. Mudah diselesaikan. Beda dengan mereka-mereka yang tidak tunduk pada kolonel rasul, sudah ribut ngotot. Disampaikan keputusan kolonel rasul, ini aturannya, ini hukum-hukumnya, ya tapi masih dibantah. Yang begini susah diselesaikan. Tapi para sahabat, alhamdulillah nggak ada masalah besar, apalagi masalah harta, masalah pemasan perang, bahkan diantara mereka ada yang tidak tahu menahu Sama sekali, ketika dihantarkan, ini milikmu milik apa maksudnya ini harta pampasan perang jatahmu atau bagianmu dia heran, sungguh demi Allah sampaikan kepada beliau aku berjihad karena ingin pelipisku ini terkena terkenaan apa sehingga aku syahid sampaikan pada kepada Rasulullah, ya Rasulullah dia menjawab begini dan begitu kata Nabi, kalau jujur dari hatinya benar mudah Allah kasih Allah kasih syahadah dan ketika perang terjadi kembali Benar-benar dia terbunuh persis di pelipisnya. Ya, terkena anak panah. Tentunya kasus-kasus yang demikian. Apa-apa yang merupakan persis persisian kecil di kalangan para sahabat. Itu akan selesai dengan kuala wa kuala Itu kehebatan umat pertama. Kehebatan generasi pertama radiyallahu ta'ala. Anhum ajma'in. Kita lanjutkan insyaAllah Allah mendatang di datang ta'ala Subhanakullahi wa wabarakatuh